Gunung Roh Misterius adalah gunung tertinggi di Pulau Roh Misterius. Gunung itu setinggi puluhan ribu kaki, dan menembus ke awan. Kabut bertahan di pinggang gunung, menghalangi siapapun yang mencoba mengintip puncaknya. Saat ini, banyak tokoh manusia bergegas keluar dari dalam hutan menuju kaki Gunung Roh Misterius ini. Akhirnya, mereka berkumpul di sana. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke arah puncak gunung. Disitulah live spiritual misteri buah dikabarkan telah muncul. Mengaung, ketika semakin banyak ahli mulai berkumpul di kaki gunung. Berbagai raungan binatang buas yang samar namun sangat tirani juga muncul dari Gunung Roh Misterius. Raungan mereka mengandung peringatan yang tidak salah lagi. Jelas, binatang iblis yang kuat di Gunung Roh Misterius juga telah menemukan tamu tak diundang ini. Binatang iblis yang telah mencapai tingkat ini memiliki kecerdasan yang kuat. Mereka secara alami mengerti mengapa orang-orang ini muncul. Namun, mereka yang hadir tidak bisa diganggu tentang peringatan para iblis-bis. Meskipun mereka tahu bahwa binatang iblis di gunung roh misterius yang sangat sulit untuk dihadapi, mereka jelas dapat menepis bahaya ini dalam menghadapi godaan dari buah roh misterius kehidupan. Gemuruh, konvoy mulai berjalan keluar dari dalam hutan pada saat ini. Akhirnya, mereka berhenti di kaki gunung yang sekarang menjadi keriuhan suara manusia. Ada banyak orang dalam kelompok itu. Oleh karena itu, mereka menarik perhatian saat mereka muncul. Oh, apakah itu klan Gu? Petik dua. yang memimpin mereka adalah Gu Yan, kan? Betapa cantiknya, dikabarkan bahwa dia adalah seorang ahli di setengah kaki di tahap kehidupan mendalam. Mungkin dia juga datang untuk memperjuangkan buah roh misterius kehidupan. Dengan harapan menggunakannya menembus ke tahap kehidupan mendalam. Petik 2. Hehe. Itu tidak akan mudah. Siapa di antara kita di sini yang tidak menginginkan buah roh misterius kehidupan? Guyan mungkin cukup kuat, tapi dia masih sedikit kurang. Mereka mungkin memiliki kesempatan yang baik jika Gu Yuntian datang. Betul. Wajah Gunyan yang dingin dan elegan tidak berubah ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya perlahan menyapu sekeliling, dan dia dengan cepat merajut alisnya sedikit. Tampaknya banyak ahli dari berbagai tempat datang ke sini karena buah roh kehidupan misterius. Aku ingin tahu bagaimana Lindung lakukan. Mata Guyan berbalik ke arah kereta di belakangnya. Saat ini, masih belum ada aktivitas dari kereta. Tidak ada berita tentang Lindung sejak dia menutup diri hari itu untuk memulihkan diri. Jika bukan karena dia bisa merasakan kehadiran di dalam kereta, kemungkinan dia akan percaya bahwa Lindung telah mengambil pil Xuan Yuan dan melarikan diri. Saudari tetua Guyan, seorang anggota klan Gu tiba-tiba mengintip ke kejauhan ketika pandangan Guyan diputar ke arah kereta. Ekspresi mantan agak jelek. Oh, Guyan menoleh. Dia mengikuti tatapan anggota klan Gu dan melihat ke atas. Setelah itu, rasa dingin melintas di pupil matanya. Ada kelompok berjalan ke arah mereka. Seorang pria berpakaian biru berdiri di depan kelompok ini. Dia agak tampan. Namun, ekspresinya yang agak seram sangat merusak ketampanannya. Ini Lujian. Orang yang penuh kebencian itu, anggota muda dari klan Gu menatap para pendatang baru. Karena mereka semua sedikit mengerutkan kening. Ada sedikit rasa jijik di wajah mereka. Mereka semua cukup akrab dengan orang ini. Lujian. Tuan muda dari Swarth Island, dia adalah anggota generasi muda yang cukup terkenal di Heavenwind Sea Region. Dia pernah mengejar Gu Yan saat itu, namun, dia berpikiran sempit. Setelah beberapa penolakan dari Gu Yan, ia berakhir dengan kebencian yang timbul dari kecemburuan di dalam hatinya. Ini menghasilkan Swarth Island, yang awalnya netral, untuk condong ke arah klan Wei, yang memiliki dendam yang cukup mendalam dengan klan Gu. Tidak terduga bahwa orang-orang dari Swathard Island juga datang ke sini. Guyan sedikit mengernyit. Jika orang-orang ini muncul di sini, kemungkinan mereka akan mendukung klan Wei. Ini akan menjadi sumber tekanan tambahan untuk klan Gu. Banyak kelompok di kaki gunung menyaksikan pemandangan ini dengan geli di mata mereka. Segera setelah itu, mereka berbelok ke arah bukit yang jauh. Ada sekelompok besar orang yang hadir di sana. Pemimpin mereka adalah Wei Song yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, wajah Wei Song mengandung senyum tipis ketika dia menyaksikan adegan ini. Jelas, alasan Lu Jian berani melangkah ke arah klan Gu adalah karena klan Wei mendukung mereka. Saudara Su, kamu mengatakan bahwa ada ahli tersembunyi di antara konvoi klan Gu. Wei Song sedikit memiringkan kepalanya, melirik orang berjubah hitam di sampingnya dan tersenyum bertanya. Aku berkelahi dengannya malam itu. Dia memang sangat kuat. Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, dalam pertarungan sungguhan, aku yakin aku bisa membunuhnya. Haha, saudara Su adalah guru simbol ilahi. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda di Heaven Regent Region. Beberapa kentang goreng kecil secara alami tidak akan bisa menentangmu. Wei Song menjawab dengan tersenyum. Klan Wei kami mungkin-mungkin harus mengandalkan saudara Su dan senior Gui dalam pertemuan lima klan Marsial yang akan datang. Orang berjubah hitam tersenyum dengan acuh tak acuh dan menjawab. Gui yuntian dari klan Gui itu memang ahli. Jika kita bertarung, bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, sekarang senior itu telah bergerak. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan hidupnya, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, dia pasti akan hilang dari pertemuan bela diri yang akan datang. Tanpa Gu Yuntian, tidak ada generasi muda dari klan Gu yang akan bisa menggantikannya. Petik 2, Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Setelah itu, dia tersenyum melihat ke arah kelompok Lujian di kejauhan, yang mendekati konvoi klan Gu, dan tersenyum, kalau begitu, kita akan menghentikan kelompok Gu Yan di sini. Selama aku bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, Gu Yan tidak akan lagi bisa menentang aku. Petik 2. Lebih jauh. Aku ingin melihat orang seperti apa yang disembunyikan dalam konve ini. Dia benar-benar berani ikut campur dalam masalah klan Wei Aku. Ekspresi gelap dan tegas melintas di wajah Wei Song yang tersenyum ketika dia berbicara pada titik ini. Sementara Wei Song sedang mengobrol dengan orang berjubah hitam di sampingnya. Kelompok Swordhart Island telah mendekati konvoi Klanggu di depan mata semua orang. Haha, Yan kecil, kebetulan sekali kalian juga telah datang ke pulau roh misterius. Lu Jian berjubah biru menatap sosok Guyan yang tinggi dan berwajah tinggi dengan wajah penuh senyum. Panas berapi-api melintas jauh di dalam matanya, saat ia segera tertawa dengan cara yang sangat intim. Guyan melirik Lujian. Dia benar-benar sedikit tidak mampu menanggung rasa jijik di hatinya. Matanya cuek. Dan dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Lujian agak canggung. Kemungkinan dia tidak menyangka Guyan benar-benar mengabaikannya. Dia segera tertawa datar ketika ekspresi teduh tambahan muncul di matanya. Sebelum dia berbicara. Aku datang untuk memperingatkan kamu dengan baik bahwa saudara Wei Song bertekad untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Karena itu... Kalian semua harus berhati-hati untuk menghindari berakhir dalam situasi yang tidak seorang pun ingin melihatnya. Petik 2. Ekspresi anggota klan Gu menjadi sedikit jelek ketika mereka merasakan ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Lujian. Orang-orang yang pengecut, kamu hanya berani bertindak begitu kuat karena seseorang mendukung kamu. Apakah kamu berpikir bahwa Swathard Island hanya bisa melangkahi seluruh klan Gu aku hanya karena kamu menjadi lebih dekat dengan klan Wei? Ying tertawa dingin, kata-katanya tajam seperti biasanya, dan dia tidak memberi ekspresi pada pihak lain. Gadis lidah berlidah pisau cukur, mata Lujian berubah dingin. Dia jelas marah dengan kata-kata Guying. Dia segera melangkah maju saat telapak tangannya terbang ke depan, dan angin telapak yang tajam menyelimuti Guying. Guying dengan cepat melangkah mundur dengan tangkas dan menghindari angin telapak tangan yang tajam. Namun... Dia baru saja menghindari serangan itu. Ketika dia menemukan bahwa yang berdiri di belakangnya adalah Guya. Bang, Guya juga kaget dengan serangan mendadak ini. Dia buru-buru mengumpulkan Yuan Power di permukaan tubuhnya. Setelah itu, dia secara paksa menerima telapak tangan. Pasukan meledak, dan tubuh halus Guya terhuyung mundur. Setelah itu, beberapa anggota dari klan Gu Buru-Buru mendukungnya. Mereka memandang wajah pucat Guya yang kecil. Saat amarah segera merebak di mata mereka. Guya, ekspresi Guying juga berubah karena adegan ini. Dia segera memelototi Lujian dengan marah. Kamu bajingan. Lujian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu hanya karena klan Wei ada di sini? Kemarahan juga naik di wajah Guyan. Ekspresi di mata Lujian sedikit berubah ketika dia mendengar niat membunuh dalam kata-kata Guyan. Segera setelah itu. Dia tertawa. Jika dia tidak mengejekku, aku tidak akan menyerangnya. Itu bukan salah aku. Petik dua. Dia datang karena dia diperintahkan oleh Wei Song untuk menimbulkan masalah. Karenanya, dia tidak takut pada mereka. Wajah Guyan berubah sedingin es. Dia mengepalkan tangannya. Dan pedang panjang yang mengeluarkan aura dingin muncul dalam sekejap. Sementara Yuan Power yang megah melonjak di sekelilingnya. Haha. Nona Gu Yan, mengapa harus kehilangan kesabaran kamu? Ini hanya masalah kecil. Sebuah tawa disampaikan dari kejauhan tepat saat Gu Yan tidak lagi bisa menahan dan ingin menyerang. Setelah itu, suara angin yang deras muncul. Wei Song membawa sekelompok besar bersamanya saat dia mendarat di cabang pohon. Kereta itu, orang berjubah hitam memindai konvoi Klan Gu. Setelah itu, tatapannya terhenti di kereta Lindong. Oh... Wei Song mengangkat alisnya, ekspresi dingin segera melintas di matanya. Dengan sentakan lengan bajunya, selusin cahaya dingin tiba-tiba keluar. Mereka semua menabrak kereta dari segala arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Yan sangat khawatir dengan tindakan Wei Song. Baru saat itu, apakah dia mengerti bahwa orang-orang ini mengejar Lindong? Swoosh, cahaya dingin merobek udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Ditemani oleh angin yang kencang, mereka dengan kejam menembak ke kereta, langsung mengubah kereta menjadi sarang lebah. Tidak ada, Wei Song segera mengerutkan kening saat dia melihat kereta, yang masih kosong dari aktivitas apapun. Cermat, namun, mata orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba mengeras saat Wei Song mengerutkan kening. Dengan gelombang lengan bajunya, energi mental yang agung berubah menjadi penghalang tak terlihat di depannya. Bang, penghalang baru saja terbentuk, ketika kereta di dekatnya tiba-tiba meledak. Lampu dingin melesat dengan kecepatan yang sangat ganas. Pada saat yang sama, aura liar dan keras juga melonjak ke arah langit dari kereta yang meledak. Apakah dia akhirnya menunjukkan dirinya? Dinginnya rasa dingin melintas di mata Wei Song ketika dia melihat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 840, Sok dan detar. Celepuk-celepuk, kilatan cahaya dingin melesat ke belakang dengan cara yang sangat kejam. Setelah itu, mereka menabrak penghalang energi mental yang tidak terlihat. Cahaya itu tampaknya telah mendarat ke rawa, karena kecepatan mereka melambat. Pada akhirnya, mereka benar-benar berhenti di udara, sebelum jatuh tanpa daya ke bawah. Namun, banyak tatapan tidak membayar niat untuk ini. Sebaliknya, mereka dikunci ke kereta yang meledak. Di mana aura yang relatif kuat menyebar. Riak energi liar dan keras perlahan menghilang. Setelah itu, semua orang melihat sosok kurus muncul di pandangan mereka. Lindong, Joy dengan cepat muncul di wajah Guyan dan yang lainnya ketika mereka melihat bahwa Lindong baik-baik saja. Mengganggu kultivasi orang lain tanpa alasan. Bukankah kamu dibesarkan sedikit miskin? Lindong mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Wei Song di cabang pohon terdekat saat dia tersenyum dan berkata. Wei Song sedikit menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya mengunci Lindong. Dia segera sedikit mengernyit dan berbicara dengan suara lemah. Panggung sembilan Yuan Nirvana. Saudara Su, apakah kamu yakin bahwa dia adalah ahli tersembunyi dalam konvoy klan Bu? Petik 2. Pria berjubah hitam di samping Wei Song menatap Lindong mata yang dalam itu memindai setiap inci tubuh lindong setelah itu dia perlahan mengangguk dan berkata bocah ini tidak sederhana kamu seharusnya tidak meremehkannya petik dua Apakah begitu aku benar-benar ingin tahu seberapa luar biasa bocah panggung 9 Nirvana Yuan itu mulut wei song terbuka untuk membentuk senyum panggung 9 Yuan Nirvana dia baru mencapai level ini setelah memulihkan kekuatannya Petik 2, Wei Song bukan satu-satunya yang hadir yang merasa ragu karena kekuatan Lindong. Bahkan beberapa anggota klan Gu mengerutkan kening saat mereka menatap Lindong. Sebelumnya, Lindong telah berbicara dengan sangat percaya diri, menyebabkan mereka percaya bahwa dia setidaknya akan mencapai tingkat yang mirip dengan Gu Yan setelah dia memulihkan kekuatan penuhnya. Namun, dari situasi sekarang, Sepertinya Lindong baru saja naik ke sembilan tahap Yuan Nirvana. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah dia bertarung melawan Master Simbol Ilahi? Beberapa anggota klan Gu saling memandang, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Setelah semua, ada perbedaan besar dalam kekuatan Lindong dan kata-kata yang telah diucapkannya. 10.000 ribu Yuan Pils tampaknya telah sia-sia. Orang ini, Guying diam-diam mengepalkan giginya, sementara hatinya dipenuhi amarah. Namun, setelah mengalami kekejaman Lindung dari sebelumnya, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Yang bisa dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke arah Guyan dan dengan lembut berkata, kakak perempuan Guyan, mata Guyan menatap Lindong, ekspresi yang terakhir itu masih seperti sumur yang tidak berdasar. Tidak ada perubahan sama sekali di wajahnya karena situasi saat ini. Giginya dengan lembut menggigit bibirnya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mari kita amati dulu. Tidak perlu sampai pada kesimpulan awal. Petik 2. Guying hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Saat ini, pil Xuan Yuan sudah digunakan oleh Lindong. Mereka hanya bisa berharap bahwa orang ini benar-benar dapat membantu. Lindong berdiri di sana. Dia secara alami telah melihat banyak tatapan yang mengandung kondisi pikiran yang berbeda di sekitarnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa; matanya menyapu sekali di sekelilingnya sebelum berhenti pada wajah kecil Buya yang agak pucat. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Apa yang terjadi? Buya mengusap sudut mulutnya. Dia dengan malu-malu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kakak laki-laki, Lindong." Aku baik-baik saja. Dia adalah orang yang melakukannya. Gu Ying mengulurkan tangannya pada saat ini. Dia menunjuk ke arah Lu Jian dan berkata. Tatapan lindung bergeser. Dan terkunci pada Lu Jian yang berpakaian biru. Segera, aura dingin merembes keluar dari matanya. Apakah kamu yang melakukan ini? Lu Jian mengernyitkan alisnya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah Wei Song. Yang terakhir mengangguk ke arahnya. Segera, Lujian tertawa dingin. "Dari mana bocah nakal ini berasal? Masalah ini bukan urusan kamu, dan kamu tidak boleh ikut campur dalam bisnis orang lain. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya." Petik, 2. "Kekuatan Lujian ada di Puncak Panggung 9 Yuan Nirvana. Dia bisa dianggap sedikit lebih kuat dari Lindong. Disinilah kepercayaan dirinya berasal." Selain itu. Ada Wei Song yang mendukungnya dari belakang. Dia secara alami tidak memedulikan Lindong ketika dia berbicara. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Dia tampak tersenyum sejenak. Sebelum dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Lujian di bawah perhatian banyak tatapan menonton. Anggota sekitarnya kelanggu dengan cepat memberi jalan ketika mereka melihat tindakan Lindong. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong. Yang tampaknya hanya mencapai sembilan tingkat Nirvana Yuan. Untuk Lu Jian, yang berada di puncak tahap sembilan Nirvana Yuan. Lu Jian, karena ada seseorang yang menantang prestise Tuan Muda Swordheart Island kamu, tidak perlu bagi kamu untuk menahan diri. Wei Song tertawa samar dari dekat. Tentu saja, sudut mulut Lu Jian perlahan-lahan terangkat menjadi seringai jahat. Kedua jarinya melengkung dan Yuan Power yang megah tiba-tiba tersapu. Aura pedang tajam selusin kaki panjang segera merobek udara dan ganas menebas ke Lindong. Namun, langkah lindung tidak berhenti di hadapan aura pedang tajam Lujian. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih aura pedang yang menebasnya. Kamu sedang mencari mati, senyum melintas di mata Lujian ketika dia melihat ini. Bahkan ahli tahap puncak sembilan Nirvana Yuan tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan ini. Tindakan Lindung tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Bang, aura pedang sudah meretas ke tangan Lindung. sementara senyum sinis melintas di mata Lujian. Namun, adegan yang diharapkan dari percikan darah segar tidak muncul. Tangan Lindung seperti penjepit besi yang dengan kuat meraih aura pedang, yang sedang meretas ke bawah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak, suara jernih menyebar di dalam hutan. Aura pedang yang tajam itu langsung hancur oleh tangan kosong Lindong. Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Lujian tiba-tiba menegang. Desir, Lindong mengangkat kepalanya. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik Lujian. Selanjutnya, dia mengambil langkah maju. Sebuah bayangan sisa tetap di belakang. Sementara tubuhnya telah berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan langsung pada Lujian seperti petir yang berderap. Seberapa cepat, mata Lujian gemetar ketakutan, ketika tubuhnya buru-buru menarik kembali. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang yang tajam muncul dalam sekejap. Setelah itu, pedang itu menusuk ke depan, aura pedangnya yang tajam bersiul dengan anggun. Kilatan cahaya tiba dalam sekejap, tangannya mengepal di wajah aura pedang tajam Lujian, saat lampu hijau segera meletus dan raungan naga samar bergema di seluruh area. Ledakan, tinju lampu naga hijau terbentuk di tinju Lindong. Tinju ini kemudian dilemparkan ke depan tanpa kebencian. Namun, itu berisi kekuatan yang menakutkan yang bisa mendorong gunung. Bang Bang Bang, aura pedang yang tajam runtuh hampir seketika saat kontak dengan tangan naga hijau. Serangan Jian tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Bang, dengan runtuhnya aura pedang. Tinju naga hijau mendarat di tubuh Lujian dengan kecepatan kilat di depan mata terkejut Lujian, karena suara teredam rendah dan dalam yang luar biasa muncul. Ur, energi liar dan keras mengalir ke tubuh Lujian. Ekspresinya langsung berubah pucat, dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan cara yang tidak terkendali. Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang mundur. Setelah melihat ini, para anggota SWAT Heart Island di belakang Lujian buru-buru pindah untuk menghentikannya. Namun, suara retakan tulang dikeluarkan dari tangan mereka saat mereka menyentuh tubuh Lujian, dan tubuh mereka juga dikirim terbang. Bang-bang, Lujian dan yang lainnya akhirnya mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan. Suara gemuruh muncul, menyebabkan hati banyak orang berdenyut ketika ekspresi serius mulai muncul di mata mereka. Beberapa ahli yang tidak memperhatikan hal ini juga mulai mengungkapkan pandangan serius di mata mereka. Banyak, dengan hanya satu serangan, dia telah mengalahkan Lujian, yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Kemungkinan kurang dari 10 orang di sini bisa melakukan ini. Selain itu, semua orang bisa mengatakan bahwa Lindong hanya menggunakan kekuatan fisiknya sebelumnya. Seberapa kuat kekuatan penghancurnya jika Yuan Power diaktifkan bersamaan dengannya, anggota klan Gu terperangah saat mereka menyaksikan adegan ini. Gu Ying menelan seteguk air liur, matanya tidak lagi berani memiliki keraguan sedikit pun ketika mereka melihat Lindong. Mengirim Lu Jian, yang berada di puncak panggung sembilan Yuan Nirvana, terbang dengan satu pukulan. Siapa yang berani meremehkannya? Pada saat ini, kemungkinan bahwa tidak satu pun anggota Klan Gu akan berpikir bahwa sepuluh ribu Yuan Pills mereka telah disia-siakan. Gu Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun kata-kata Lindong sedikit sombong, dia memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dengan cara ini, mereka memang menemukan penolong yang cukup baik kali ini. Lindong dengan acuh tak acuh melirik lujian yang sangat menyedihkan di kejauhan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, matanya melihat ke arah Wei Song tak jauh dari tempatnya saat dia menyeringai. Ekspresi yang terakhir sedikit suram.